Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Lovers Di Lover, serta Lovers serta Leslar Lovers di manapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Billar.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 Sungguh pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah ungkapan spesial banget persahabat ya ketika tentunya Bang Fali Akbar dan Bang Ariel diwawancara persahabat ya mengenai soal Lesti dan Rizky Pilar. Fali dan Bang Ariel tentunya menyampaikan di masa penundaan pernikahan Les dan Rizky Pilar tentunya tim Leslar sungguh luar biasa persahabat ya. Tentunya sekarang sudah menjadi kompak Dan sudah menjadi solid Persahabat ya Tim Leslar Entertainment Dan tentunya banyak sekali Waktu buat lebih mempererat Hubungan kekeluargaan Luar biasa persahabat ya Kita patut bangga pada mereka Mudah-mudahan banyak sekali Dukungan doa yang terbaik Yang diberikan oleh orang terdekat Dan kita semua para fans Untuk Lesti dan Rizky Billar. Unggahan tersebut telah diposting oleh akun Instagram. Segala Putih, Anas Karbilang ada kalimat caption yang dituliskan. Di masa penundaan ini karena PPKM, timnya Leslar ada waktu buat lebih mempererat hubungan kekeluargaan di antara anggota tim dan Jenny, banyak timbunan guna vlog. Kebersahabat ya, Bang Valdi juga menyampaikan bahwa banyak sekali vlog dari Lesti dan Rizky Billard. Semuanya belum ke upper ah, persahabat ya doakan saja mudah mudahan ada kejutan vlog yang lebih heal yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggar spesial membuat kita bangga kepada Rizky Bilar. Yang mana tentunya ada salah satu pengurus masjid persahabat yang dipersari di lokasi syuting yang mana tentunya Rizky Bilar. Mendonasikan untuk pembangunan musola para sahabat ya, dan kaum duafa. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua, para fans Masya Allah, tabarakallah, para sahabat, ya. Kakak si anak baik, donasi untuk pembangunan musola dan untuk kaum duafa. Kita tentunya patut bangga kepada Rizky Bila yang selalu memberikan kebaikan dan selalu memberikan sosok inspirasinya, para sahabat, ya, untuk kita semua unggahan tersebut juga telah diunggah oleh Angkosudal Putih Bilar, per sahabat, ya, kalimat gasa juga dituliskan dalam postingan tersebut. Karena saat tangan-kanan memberi tangan kiri, tak boleh tahu, dan si kakak bahkan tak pernah bilang, apa-apa soal perbuatan baiknya, justru orang lainlah yang mengabarkan kebaikan hatinya, tetap baik, humble, dan gak sombong, ya, Muhammad Rizky Bilar. Luar biasa, persahabat ya, kita tentunya tak tahu kebaikan yang diperbuat oleh idola kita, Tentunya kita tetap kompak untuk selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky pilar Selanjutnya kita lihat para sahabat ada kode spesial banget soal acara rangkaian pernikahan Lesti Rizky Bilar dari Antv, Para sahabat mengunggah sebuah postingan. Ada angka 8 dan ada foto Rizky Bilar nih dalam postingan tersebut. Ini menunjukkan kode apa mungkin rangkaian Pernikahan dimulai dari tanggal 8 Agustus. Wow, ini kode keras buat kita, Pak Sahabat. Ya, doakan saja. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan yang bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. anti official juga menuliskan sebuah kalimat caption. Beli nampan lewat Cipularang, Kakak Bilar tampan punya Rida Lesti seorang makin dilihat. Si Kakak Rizky Bilar makin mempesona ya, jadi makin gak sabar nih nungguin hari bahagianya. Pantau terus info selanjutnya di media sosial Antv TV ya Wow, sahabat ya Tentunya tanggal belum dikabarkan lewat caption juga bersahabat ya Tapi ini adalah kode mulai tanggal 8 kayaknya sudah dimulai untuk rangkaian pernikahan Idola kesayangan kita Ada banyak sekali komentar hingga respon yang sangat luar biasa dari para fans Salah satunya dari akun Irnawati Angelo 16 mengatakan saya Lumin tanggalnya Insyaallah diberikan kelancaran sampai hari hanya amin ya roh Luar biasa masyarakatnya dukungan selalu diberikan Dari fans untuk Lesti dan Rizky Bilar Doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar semuanya amin Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang mana ini juga patut kita banggakan Tentunya janji Rizky Bilar Tentunya ditepati bersahabat sahabatnya setiap hari mempromosikan tentunya usaha-usaha yang UMKM yang sangat butuh dibantu persahabat ya lebar biliar luar biasa tanpa tentunya menginginkan imbalan luar biasa ini salah satu contoh yang sangat baik untuk kita tiru persahabat ya mudah-mudahan selalu mendoftar kebaikan untuk kita semua amin ya robbal alamin berikutnya kita lihat juga ada sebuah kabar spesial semalam persahabat ya dari ini nih yang memposting sebuah postingan foto barang A ah, DDLSD ya Boleh ya diposting ini tuh Tentunya kemarin semalam heboh banget tentang keberadaan DDLSD ini Wow <laughs> Doakan saja mudah-mudahan ada kejutannya Pasti kalian sudah tahu jadi alasi berada di mana para sahabat Unggahan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun Instagram Hasan Kislima mengatakan sekarang Lesti kalau pakai hijab modelnya yang lebar di mukanya Padahal lebih cantik kalau pakai hijab segi empat untuk, untuk, untuk terlihat lebih cantik lebih anggun dan rapi aja kalau pagi jam segi empat tuh. <tuh> Doakan saja mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idol kita, kita tetap dukung, kita tetap support persahabat ya. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan ada kejutan bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini persahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menujukkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh